Sebab ini kok Quran ini mun pun menyatu tengati. Begitu juga ulama-ulama ini -ulama, Quran pun menyatu. Rian ketika ada seorang walaupun wakafnya balik tahun ngeker sana jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang satu Dulu bangun ngau tafsir, nih wagen said alagi apa pun said Muhammad. Terus bangun buat nanti ngejikan kecuali berdasar Quran. Ini kok Rian tiang Rian. Wonten no pemahwon itu itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid itu tayek nanti ditamun tiang Ustad, corosan ini radim lede. Ya Khalifat, ya Khalifah, kholi, ya amiral Mukminin. Uh, ini nasihon lak famusat di dunia ligah, fala tajfid fi nafsi kasean. Saya nasihati kamu, kemudian agak keras, maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wataala wa itu memutus orang yang lebih baik ketimbang kamu Maknanya nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'awn itu saja ada aturannya lahu kamu maka harus halus Makanya pas sekali tadi dawahnya Habib Abdurrahman kita ni Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam turingan. Wong yang biasa ngeke imangan sesajen, dhisik dikono setan, saiki dikono tanggo. Is terus dhisik dongani jam-pampi sing menawa ana sing dihukumi sirik, saiki ditahlili. Dene tahlil gak sedherane sirik ya terlalu nglai-lai um, wae kok sirik kuwi. Wong lai-lai wae atau kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan lah saya iki gara-gara Lelio diwacop hitung dinani mayit uang jadi musyrik mengkoyak itu aneh teori itu bukan ketemu akal akhirnya iki, iki gampang mon tidak merubah kultur yang ada tapi diubah, apa? diubah. Jadi kalau ceritanya Rasulullah saw. Niku tidak merubah dzahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Allah tak cerita Sidiq, kenapa Nabi dipilih dari suku Quresh, suku Quresh juga ada tradisi saya kalau ingin menikmati perempuan itu ya nekah sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quresh Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nekah kamu seneng siapa? Zawasna, zawasna kah, kamu saya nikahkan. sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat kuras yang termasuk dilem nggih, mulai terutama teruntum adatnya Mbah-mbahnya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Niku tarakus min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzina. Hafizul Ilahu karomatal li Muhammadin afahul amjada saunal. Bismillah. Nikita penting kolatoragan. Kersane kultur Pulauwau sering jagongan kalian habib-habib sing ngawesteng bahmun. Wong jowo nugo tenate kawin ponaan, buat tenate kawin putri ini. Ini gue barogai Rasulullah SAW. Aryan kaya-kaya jowo, gue kenal -ke nomahroh. Wong rawaleh nikah ambek putri ini, rawaleh nikah ambek ponaan ini, rawaleh nikah ambek bayi. Si gawong Islam Indonesia, ini gue mau jadi konsensus. Yung. Itu Nekah itu sudah benar. Niki nah, kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten, Ijtihad ulama itu mau ndak mau harus kita dengar. Niki kalau mau kata mengi kalau beri contoh beberapa, niki termasuk yang didawakan beliau, oh. al-ambiyah masyhharu illa fil ilmi, wala adharu sya'anahum fil wujud illa ilmaru wafihi dariilun anak-anal ilma akwa minal amad Niki termasuk oh. dawipun beliau para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu karena ilmu itu akan permanen misalnya di antara Keluani pun, Habib Abdul Qadir Niku kan gampangannya al-islam mahjubun bil-muslimin temen ini beliau sering ngendikan la takun hijaban Alal islam atau la takunu hijaban al, -al islam kamu-kamu muslim Jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan no? Islam Oke, okay, ini kita sepakat Tapi baru kayak ilmu ini ku terjaga Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram Kalau nah, orang no, no, Islam nyolong Itu orang ini ya oknum Bukan kongkongan ini no? Islam Tidak suruhannya Islam Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram Tidak dikenalkan itu haram Nanti dikira Agar Islam deh Malik. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah nang Nabi, <tuh> Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Ini kula matur Bapak Kulah apal Quran, Bapak Kulah senangannya ngawas Quran Bapak tiang kudus, Niku pernah penekon Quran Pondok paling sepuluh ini kudus, diantara ini pun gadani buyut Kulah Niku nak nak nijazah ini ku nurayam si bihi finnas Walam yakulillah filmadaris wal masajid Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas Tertanam di hati manusia Kulah nanti tengkorea, nurian tiang singgedeng bareng teng tengkorea malah jadi kiyai mergo roh bumi ra sujud, ra ono adzan niku nangis. Akhire nyewa tanah, nyewa tempat dinggo masjid. Dadi sampean rausah usah dibakak ning wakaf. Iyo hukume masjid tanah sewaan. Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku. Supokoke kira-kira ning Korea wonten persewaan rumah damel nopo? Dipake apa? Masjid karena Nabi Muhammad menghentikan Juhilat tanal ardukulluha masjid dan ini saudara rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara khawasi hadihil ummah itu semua tanah itu bisa dipakai sujud di yang Eropa baru kayak balbalan itu kayak orang sujud rian di Eropa ini orang sujud kengilat gara-gara dituku Sulaiman Fahim itu stadionnya di majid mbak nak mbak cerita aku tahu sholat di Real Madrid dulu saman cocok raco cocok saman usah khawatir ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non Muslim ya. saman kudu yakin yang kerja al Hakui wajah Allah wah saman kudu yakin banyak azizu bil Hak ti alal batin faid malhu faidahuah zaid Hak ini berdiri sendiri kuat sekali Hak Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa ini bukan Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama Kemudian kita menawarkan konsep Tuhan Tuhan kita adalah wajibil wujud Tuhan kita tidak pernah tidur Tidak pernah ngantuk Tidak pernah ini itu Tuhan kita ada sebelum apa saja Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain Artinya kita menjual Islam itu Dengan likau itu Dengan logika sing luar Luar biasa Sebab itu Quran mengajari kita Nak Fir'aun, Namrud, Ketika orang kafir menyembah berhala, Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? opo melok gaya bumi, Oppo pasau gawe langit urun semen. Yura melok melok gawe pangeran. ikut menciptakan, kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih. Ceritanya kitab Idhaf Ini lagi-lagi e, Dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu Kenapa orang Islam disuruh Baca sholawat Allahumma salli ala sayidina Itu Said Zabidi cara ngendikan begini Islam itu ada Itu setelah Nabi Isa dikultuskan Seperti itu Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai Nabi-Nya, caranya gimana? dilatih sholawat. Allahumma sholli ala si'idna Muhammad, Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya tetap yang diberi sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya mencintai Nabi-Nya tapi tidak akan kecelakaan menuhankan Nabi, karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi. Nabi pernah terima Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhuwa rasuluh Hambanya Kata abduhuwa adalah kalimatun fariqoh Kalimah yang kita tidak akan mengalami Menuhankan seorang Nabi Kayak apa berkahnya hadeddin Kayak apa berkahnya ilmu ulama Makanya kalau setuju Beliau menghentikan Al-amya mashtaharu illa bil ilmi Wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum Terus beliau menghentikan wafihi dalilun anal ilma minal amal Gini kita baru kalian dawa-dawa bilyakulo alhamdulillah hatam corokulo nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyur terus diantara dawi pun ngentikan karomatul ulama adharu min karamat ulama itu sekali keramat, itu lebih dohir lebih manfaat ketimbang keramatnya wali saya masih ingat bapak saya kalau ngentikan terkenal wali Senguntung ini kata Bapak Ini Bapak Kuyen Tapi wali boso Jawa loh Tidak wali yang di kitab-kitab itu tidak Kalau Anda terkenal wali itu yang soan banyak Apalagi yang nyalon bupati gubernur Itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak Dan yang untung Anda Tapi kalau Anda terkenal ulama Ahli Fekih Katus Bil Fakih itu babahnya Ahli Fekih Sampai disebut Ustadz Al-Fatih Al-Muqaddam Jadi beliau nggak dihutang Habib Saking terkenal Ahli Fekih disebut Al-Fatih Al-Muqaddam Saking ahlinya Fekih Kalau Anda terkenal alim Fekih Oh, saya kalau tanya head sama siapa sama bahak misalnya. mau tanya halalnya penyembelian sama siapa sama orang alim itu mau haji tanya siapa sama orang alim itu sehingga yang untung itu Islam karena ada masa fiqih yang bisa diketahui lewat ulama